jo ta Sampai Bapak-bapak yang berkata dalam kerajaan surga Lombas penilaian administrasi Bahwa PKK memang hadir untuk berbagi bagi bangsa dan negara 2022 Rabu, 22 Juni 2022 saya buka secara resmi